Ke pasar, beli daun pandan, pulangnya beli obat, sekarang kan bulan Ramadan. Yuk, kita tobat! Oke, lanjut ke preset yang kedua. lanjut ke berita yang ketiga. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kalau emang lu jantan, sini maju. <tik> Oke, lanjut ke berita yang keempat. <tik> Oke lanjut ke preset yang kelima lanjut ke presiden yang ke-6 waduh isi fp gue tentang sasimo semua ya kan <laughs> sasimo tuh apa? anjing gue juga sasimo sadar sendiri monyet maksudnya wak wak wak <laughs> oke lanjut ke presiden yang ke-7 hahaha <laughs> kalau saing kau malah ngejelekin orang lain aduh Halo hilang John, John, John. Oke lanjut ke preset yang ke-8 Punya tetangga namanya Wawan, asalnya dari Portugis Lu enggak usah sok jadi jagoan, nanti dibantai nangis Oke lanjut ke preset yang ke-9 Kamu tahu iklan YouTube kan? Ya, betul. Aku itu ibaratkan iklan YouTube. Ada, tapi cuma di skip. Oke, lanjut ke peserta yang ke-10. Ganteng sih, tapi sayang suka menggosting ghosting, Oke, okay, lanjut ke presiden ke yang yes. ke-11. Oke lanjut ke preset yang ke-12. Razer adalah roleku kalau dia kesayanganku. <ski> Oke lanjut ke, ke preset yang ke-12 eh ke-13. Kepasan beli kepiting. Pulangnya dikejar anjing. Jangan cakep <Sasuk indigenous people> oh, di posting. Eh yang jelek malah di posting. kita lanjut ke yang keempat belas. nggak bosan apa cantik terus sebenarnya sih bosan. ajarin dong gimana caranya biar jadi jelek. Oke lanjut ke percakapan yang kelima belas. nggak apa-apa jelek yang penting dompet enggak kosong ya kan anjay oke okay, lanjut ke tik yang ke-16 tik tik tik mekanik tik tik <laughs> Oke, lanjut ke preset yang ke-17 di depan. Soal asik di belakang, munafik. BTW, beli topi buat cari muka di mana ya? Oke, guys, mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.